Ini saya bantu catatkan kodenya ya teman-teman. Jadi kalau di customer, ini rohrer, B, strip nomor login. Vendor kita, kodenya, kita kan nggak, nggak ke sana ya, tapi nanti kita pakai baltus, B. Nggak pakai spasi ya teman-teman, karena ini primary key. Kemudian barang kita, T, strip MMB strip pagar-pagar. Ini kodenya kita. Kalau nanti yang personal file nanti aja ini mau pas unit enam ya kita bareng-bareng lagi. Tapi kalau yang nyangkut ke transaksi minggu depan kita kan logistik ya. Logistiknya minggu depan kita bahasnya yang pembelian. Berarti kita bahas tentang data, transaksi data, vendor sama material master. Vendornya Baltus B, strip pagar-pagar, barangnya T, strip MMB, strip pagar-pagar. Nah nanti pas minggu berikutnya yang e, tentang penjualan, datanya Rohrer B, strip pagar-pagar, barangnya T, strip MMB, strip pagar-pagar. Seperti itu. catatan aja sih supaya teman-teman nyatet juga. Oke. Okay. Nah berikutnya ada tugas teman-teman untuk create material untuk uh, untuk bikin barang ya, untuk input barang. Kalau teman-teman pakai uh, demo yang di YouTube. Berarti teman-teman lihat di situ kodenya itu A, T-MMA. Tapi yang kita akan buat kodenya itu untuk barang T-MMB. -MMB. Nah Saya demokan untuk teman-teman, tapi nanti ini jadi tugas untuk teman-teman lengkapi ya, datanya tidak boleh e, sampai ada yang kelewat. Saya akan demokan dulu buat teman-teman supaya teman-teman lihat, kemudian nanti teman-teman buat untuk versi punya teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan? Kita akan akses ke satu transaksi yang ada di exercise 3 strip 3. Kita ke logistik. Kalau teman-teman boleh lihat modulnya juga. Kemudian material management. Turun ke bawah sedikit. Ada material master. Kemudian material. Pilihnya yang create general. Kodenya MM01. Di sini kita double klik akan masuk ke satu transaksi seperti ini. Ini t MM01. Nah, kode barang yang kita mau buat itu kodenya T strip MMB strip nomor login. Mohon jangan menggunakan nomor karena nomor nomor saya ya. Teman-teman pakai nomor sendiri-sendiri. Kemudian info-info apa yang diinput di sini, teman-teman mengikuti buku di halaman 3 strip 20 modul halaman 320. Jadi kita industri sektornya ngikut buku pilih mechanical engineering. Kemudian material type-nya kita pilih trading good. Trading good-nya ada dua macam, kita pilihnya yang trading good ini. Trading good ini berarti barang jadi yang bisa dijual. Jadi nanti pada saat teman-teman penjualan beli barang dan jual barang bisa menggunakan barang ini. Setelah itu, teman-teman harus pilih select view. Select si View ini mengikuti yang di modul data-data apa saja yang kita perlu input ke database. Yang di input itu basic data satu, kemudian sales-sales org data satu, general plan data, purchasing, kemudian 5 MRP 1, 2, 3, terakhir accounting 1. Di buku itu ada minta general plan data storage 1, tapi kita nggak ada ngisi data ke situ, jadi nggak usah diisi. Jadi silakan diikuti dari modulnya ya, pilihan-pilihannya. Basic data 1, sales sales organization 1, sales general plan data, purchasing, MRP 1, 2, 3, sama accounting 1. Teman-teman jangan takut kehilangan Demo saya ya, karena sudah di-upload juga sih. Ini cuma saya ulang supaya kodenya sama dengan kita. Lalu teman-teman tekan continue. Nah, mulai ngisi data. Ini seperti yang tadi di teori, teman-teman. Begitu kita punya barang, kita harus tahu barang ini tuh mau ditaruh di mana. Di plan mana, di storage location mana, dia itu sales organization mana, distribution channelnya apa ini disimpan lengkap untuk satu barang ini bisa aja barang ini tuh disimpan di gudang yang berbeda untuk barang yang sama disimpan di gudang yang berbeda di tempat penyimpanan yang berbeda itu bisa aja kalau di sini teman-teman diminta untuk taruh di plan 1000, storage locationnya 0001 sales organizationnya 1000 juga uh -huh. distribution channelnya 10 ya Tadi yang gak di checklist yang general pen data ya. Storage satu, karena kita nggak ngisi. Tapi kalau di checklist juga nggak apa-apa sih. Tapi kita nggak nggak ada yang ngisi data apapun ke situ, Ray. Oke. Okay. Jadi kalau kalau nggak di checklist nggak akan nggak akan input ke situ. Nggak ada yang di input juga sih. Jadi teman-teman ini input, kemudian saya lanjut ya, continue. Setelah itu, apa bedanya teman-teman kalau tadi checklist, checklist dipilih sama enggak check, di checklist? Kalau di checklist teman-teman dapat tanda ini. ya. Kalau enggak di checklist dia enggak ada. Tapi kalau teman-teman ternyata perlu ngisi data ke situ, boleh diklik aja. Silahkan. Ini buat penanda aja dari sini, nextnya kemana gitu. Tapi kalau mau diklik langsung juga bisa. Sekarang saya masuk ke bagian yang di tabel 2. Ini untuk pengisian datanya. Nah, ini yang perlu kita samakan satu kelas. Untuk tes strip MMB pagar-pagar, ini barangnya apa? Barangnya itu kalau di buku dimintanya printer. Kasih ada kode ya, teman-teman. Kasih kode printer Meliana nomor login. Kemudian, lanjutkan pengisian data sesuai dengan yang ada di modul tabel nomor 2. Jadi di sini diminta ngisi. Base unit of measure, di situ tulisannya PC. Tulis aja PC. Terus, material group, 001. Isi 001. Terus, beratnya. Gross weightnya 9 kg, net weightnya 7 kg. Isi aja. Terus, ada lagi nggak yang di basic data 1? Nggak ada. Berarti kita lanjut ke isian berikutnya. Isian berikutnya kita diminta oh, untuk, ya. ya Ray. Kalau tadi udah checklist-checklist, biar muncul ini gimana ya? Nanti otomatis muncul. Kalau nggak muncul. Ray mau share screen, boleh silahkan. Uh, belum select view, Ray. Yang select view. Yang di kiri di kiri Ray di kiri di kiri select view ya terus continue Ray klik continue oh. yang atas ya oke okay. nah diisi datanya tadi plannya seribu toilet lokasinya satu nol satu Ray ada tiga nolnya Ya, sales organization-nya 1000 distribution channel-nya 10 hmm, continue nah ini udah bareng dengan punya saya tadi t-mmb nomor login barangnya printer Kasih nama aja, Ray. Printer, Ray. Uh, 00. Eh, sorry, printer, Ray. 07 berarti teman-teman yang lain sampai nginput data. Apakah ada yang kesulitan? Saya bantu dulu. Ini punya saya karena bisa input. ke nah, share screen aja, Salim. Boleh kalau teman-teman udah lihat demonya, itu berarti udah tinggal ngerubah. Data aja ya, tinggal ngerubah kode aja. Ya, Salim. Oh, pencet enter, Salim. Itu ke-lock. -ke Terus nanti balik lagi aja ke basic data 1. Ya, bisa diisi gross weight sama net weight Jadi tadi harus enter. Ya, Ya, Salim. Ya oke okay. 9 sama 7 berarti tinggal lanjut aja ya udah sama ya ya tinggal lanjut aja jangan di save dulu Salim nanti ke yang sales-sales sales ORG1 ada lagi teman-teman. Silahkan. Kalau kita udah bareng lagi berarti kita ke sini ya. Di salah-salah RG1. Itu kita disuruh ngisi dari wiring plan yang tadi kita udah bahas di teori. Dari plan-nya 1000. Kemudian turun ke bawah ada text classification. Ini kecil ya. Teman-teman ketik di sini 1. 1 itu berarti label Vortex barangnya ini kena pajak. Lalu di buku ada tulisannya sales sales satu 1 condition. Jadi setelah teman-teman ngisi pajak, klik tombol ini. Condition. Teman-teman diminta untuk mengisi scale quantity. Ini tuh sebetulnya e, kalau misalnya ada harga yang berbeda, misalkan beli satu harganya 1000 dolar, beli 2 950 dolar, beli 100 harganya lebih murah lagi kayak gitu. Nah perjanjian condition itu dicatatnya di sini. Kalau di sini kita diminta untuk mengisi bahwa harga satu printer itu harganya itu 355 euro. Dah conditionnya itu aja satu. Begitu sudah mengisi di sini, teman-teman boleh klik save. Nanti dia akan balik ke tempat kita harus ngisi data lagi. Klik ya save. Tuh, langsung masuk ke transportation group. Kita di sini disuruh mengisi transportation group isinya 0001. Lalu loading groupnya 0001 juga. Tidak ada yang diisi lagi. Lanjut ke tab berikutnya. Sales general plan data. Buat yang sudah nonton pasti sudah jadi apal tempat-tempatnya ya. Tempat-tempat ngisi datanya. Ya Saya save dulu biar pindah lagi. Eh, keluar. Kalau keluar berarti kita ulang ya. test strip MMB nomor login terus yang di view kita klik lagi aja basic data 1 sales order data 1 sales plan data purchasing 5 6 7 ada 8 teman-teman yang diklik lalu continue ini isi lagi karena belum tentu tempatnya beda ya nggak boleh salah satu Valuation tab-nya nggak usah, sepuluh. Continue lagi. Buat data yang sudah diisi, dia nggak akan diminta lagi. Jadi di, kita diminta langsung ke uh, tab Purchasing. Di Purchasing kita disuruh mengisi Purchasing Group. Purchasing Group ini buat nanti pembelian. Kodenya B00, B nomor login. Lalu... Di sini tidak ada lagi yang diisi, lanjut ke berikutnya MRP 1. Di MRP 1 diminta untuk mengisi MRP type-nya PD lalu lot size-nya MRP controllernya 000 lot size-nya EX MRP 2-nya eh planned delivery time-nya 2 hari Schedule margin key-nya 0, no, 0, no, 0. No. Ikuti aja yang di tabel ya teman-teman. Terakhir MRP, eh sorry, belum terakhir. Kemudian berikutnya MRP3. Ini kelok karena tadi saya keluar. Jadi nanti saya perlu lakukan perubahan data pakai MM02. Ini diingat-ingat aja ya bahwa datanya belum, belum sesuai. Lanjut ke yang berikutnya. Ada accounting 1, kita diminta untuk melihat price control-nya sudah fee, lalu moving price-nya diisi 125 euro. Lalu kita tekan tombol save. Nah Di sini tulisannya material T MMB created, cuma ada tadi satu data yang di MRP3, belum sesuai dengan buku. Jadi saya perlu ke transaksi MM02 untuk merubah data. Cara merubah datanya, kita klik Change. Pilih MM02. Lalu select View-nya. Kalau kita mau periksa semua data, boleh. ya Klik satu-satu. Tapi kalau kita cuma mau ke MRP3, ya pilih aja yang MRP3. Maka kita tekan tombol Continue. Isi plannya, diingat-ingat bahwa barang ini di plan 1000, storage location 0001 Continue, turun ke bawah, nah ini kita ganti availability check-nya menjadi 02 sesuai yang ada di exercise. Seperti itu teman-teman. Kalau ada peringatan seperti ini, ingat yang kemarin waktu saya jelaskan, kalau merah error. Kalau kuning, ini kayak gini kuning, minta konfirmasi ya. Kalau hijau sukses. Nah Seperti ini berarti saya perlu konfirmasi pakai tekan tombol enter. Dah, beres. Material T-strip MMB-nya sudah eh, kerubah datanya. Kalau teman-teman perlu lihat doa, pakainya yang MM03. Display. Nanti teman-teman sama, diminta menginputkan eh, kode barangnya, kemudian apa yang ingin di view, pilih. Masukkan data-data plan, site location seperti itu, lalu teman-teman bisa lihat datanya. Tapi tidak bisa lakukan perubahan karena MM03 itu hanya untuk display aja Seperti ini ya, biar lengkap. ini kodenya select view-nya, tadi basic data satu sales order data satu general plan data, purchasing, market 1, 2, 3, accounting 1, terus continue. Isi lagi, pelannya seribu. Kenapa sih diminta ngisi-ngisi kayak gitu? Seperti yang tadi saya bilang, belum tentu barangnya ada barang yang sama ada di gudang yang sama. Kalau dia ada di gudang yang berbeda, berarti dia akan tercatat sebagai data, raw data barang yang lain. Jadi harus selalu input ini. Memang detail sekali. Nah ini silakan teman-teman lihat data yang tadi sudah kita input seperti itu. Sesuai dengan tabel atau tidak, ada yang ada yang masih kelewat enggak, ada yang salah isi data enggak, seperti itu. Teman-teman dicek semuanya. MRP2, MRP3, accounting, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Bisakah melakukannya? silahkan kalau ada yang mau perlu bantuan bisa langsung share screen ya. Inilah data barang yang akan kita pakai di unit 4. Kalau mau pembuktian, datanya pakai MM03 untuk lihat. Kalau ada data yang uh, salah, betulin pakai MM02. Kalau ternyata pas change, ternyata datanya uh, tabnya belum ke-create, teman-teman harus MM01 lagi. Karena itu berarti tabnya belum tercipta, belum terbuat nah teman-teman sekarang udah mulai tahu ya exercise-nya seperti apa kemudian e, pengerjaannya seperti apa kalau teman-teman ngikutin demo yang di YouTube saya itu dia kodenya A karena yang semester kemarin dapetnya kodenya A nah teman-teman yang sekarang tuh dapatnya kodenya B jadi barang juga kan jadinya T strip M -MM B strip nomor login seperti itu sih kalau yang mau display Uh, kalau mau display MM03. Kalau display aja MM03. Oke. Okay. Kalau uh, ada perubahan data MM02, kalau kita bikin baru MM01. Teman-teman kalau sekarang pakai MM01, create lagi kode yang sama nggak bisa. Karena sudah dipakai, kecuali memang gudangnya beda. Jadi kalau gudangnya beda bisa. Kalau gudangnya sama nggak bisa. Yang ini tuh berarti kita kan barangnya di kita ini berarti barangnya di plan seribu storage location. 0001, kemudian tadi sales organization-nya 1000, distribution channel-nya 10, division-nya 00. Ini sales areanya. Sales area. Nanti kalau kita transaksi pembelian, yang kita beli barangnya apa? Barangnya ini. Dan akan masuk ke plan 1000, storage location 001. Sesuai yang kita udah tetapkan untuk material ini. Kalau teman-teman punya barang yang sama, di plan yang berbeda, itu bisa aja. Misalnya di plan 1200, silahkan aja. Nanti cek plan 1200, dia punya storage location, nomornya berapa aja. Tapi kalau kalau ngikutin uh, yang di-exercise, dia memang hanya barang yang ditaruh di plan 1000, storage location 001. Seperti itu teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Nah Kalau teman-teman ngelewat lewat misalkan ngisi datanya nggak komplit, ketahuannya di mana? Ketahuannya nanti pas unit 4, teman-teman tidak bisa gunakan untuk transaksi pembelian atau penjualan. Ada error data. Itu nggak bisa. Dipastikan data yang ada di tabel, nomor 1 dan 2, teman-teman sudah inputkan dengan benar. Silahkan ada pertanyaan lagi teman-teman. Oke, okay. kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup meetingnya. Kita akan ketemu lagi minggu depan dan membahas unit 4. Unit 4 bagian yang pembelian. Kalau bisa sih dibaca dulu supaya kita bisa bahas dengan baik. Mungkin nanti tinggal tanya-jawab aja di kelas. Oke, okay. teman-teman paling segitu dulu... Titip, datanya diperiksa, dicek, supaya sesuai dengan modul. Nggak ada yang kelewat. Kalau ada yang salah, silakan ubah pakai MM02. Nah, minggu depan kita bahas unit 4 yang pembelian. ya. Misalnya nanti diminta untuk membuat barang baru. Teman-teman persiapkan diri untuk bikin data barangnya. Silakan dilihat lagi demonya. Atau yang nanti dari rekaman hari ini juga teman-teman bisa cek. Pokoknya kalau materi ERP modulnya udah ada. Teman-teman demonya kalau mau ngintip duluan silahkan. Saya pasti ada lisin sih video mana yang dipakai untuk di pertemuan itu. Tapi kalau mau bareng-bareng sama pasti kelas juga boleh juga. Cuma kalau teman-teman sudah lihat demonya kan agak kebantu ya. Oh itu tuh posisinya ngisinya di belah mana udah tahu duluan. Gitu. Baiklah. Saya tutup ya kelasnya ya. Semisal ada pertanyaan, teman-teman langsung Q&A aja. Ya, saya silahkan. Kalau misalnya eh, yang nggak komplit itu, tahu komplitnya dari mana sih? Nanti nggak bisa dipakai di unit 4. Oke. Okay. Oke. Okay. Begitu kepikiran ada pertanyaan, silahkan jangan ragu ke Q&A ya, nanti saya bantu. Oke, okay, Baiklah. Marilah kita tutup kelasnya. Uh, yuk, mari kita berdoa tutup minggu depan supaya ketemu lancar. Ya, saya pimpin dalam agama Kristen ya, teman-teman. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur boleh membahas mengenai materi unit 3 dan juga mengerjakan pembuatan material masa data kami yang baru. Biar kau yang menolong kami, kami bisa uh, bertemu lagi minggu depan. Kami bisa sehat dan senantiasa mulai akan namun saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.